Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat Leslor Dimanapun anda berada, kembali halo, halo, hadir untuk mengabarkan kabar baik, kabar bahagia seputar Idola kita Lesti dan Rizky halo, Bagi kalian yang baru menemukan Channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, halo, dan subscribe. Dan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 ini info sekaligus vitamin bahagia banget ya untuk kita semuanya Karena di channel Youtubenya Rizky bilang sudah di vlog terbaru nih persahabat ya Yuk sama-sama kita kompak untuk mendukung yang terbaik apapun itu buat karya-karya idola kita Karena dukungan kita persahabatnya dibutuhkan dan diperlukan Mudah-mudahan vlog-vlog terbarunya Leslar ini bisa masuk di jejeran trending Amin Berikutnya persahabat kita simak juga ada info dari bunda Lesti sejam yang lalu ini memposting info untuk semuanya persahabat ya karena ada Tausa Wanda Hara Fashion Stylist nih di Jakarta tempatnya di Center Mall Point tanggal 10 Juni 2022 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat jangan lupa saksikan persahabat ya Tausa Wanda Hara Fashion Stylist di Jakarta Masya Allah, mudah-mudahan Bunda Lesti bisa menghadiri acara tersebut Persahabatnya, ini kejutan banget Untuk keluarga Konoha Dan berikutnya, kita tentunya mendapatkan Asupan Vitamin, lagi-lagi nih Persahabatnya, momen pemotretan Hari ini dari Lesti Dan Abang El, Masya Allah banget ya Terpantau Bunda Lesti Hujura Ini sangat cantik sekali Abang Fatih pun persahabat ya, yang sadar kamera, masya Allah pokoknya dua-duanya ini the best banget. Mudah-mudahan silaturahmi mereka juga terjalin dengan baik. Di kolom komentar pun persahabat banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Dari Adela Anuskelapan 82 disitu mengatakan masya Allah anak-anak soleh, saya selalu kalian. Tapi yang pakai baju merah tahu tuh ada kamera pinter, kamu nak katanya tuh ya, emang ini sudah pinter sekali tahu banget kamera masya Allah Dan kita lihat juga bersahabat Di komentar berikutnya Dari akun instagram 358,ria Mengatakan Baby baby boys fokus ke kamera semuanya Cute semua oh, Masya Allah banget ya Pokoknya kita bangga Kita happy banget hari ini di dikastih kejutan spesial Bahagia Ini langsung dari idola kesayangan kita Dan berikutnya bersahabat Pastinya kita inti Tip dulu untuk Outfit yang dipakai Bunda Lesti saat pemotretan. Kita ke Lesti Fashion ya. Ternyata Bunda Lesti kejuaraan ini memakai gaun Gucci Wow harganya fantastis luar biasa nih Persahabat jadi bandrol 61.550.907 rupiah tuh. Harganya selangit banget nih Harga gaun yang dipakai oleh Bunda Lesti saat pemotretan ini harganya mencapai 61 jutaan Wow luar biasa persahabat ya Masya Allah mudah-mudahan mereka, Mudah-mudahan barokah semuanya bersahabat ya Untuk idola kesayangan kita Dan kita juga bersahabat masih menunggu cidukan vitamin selanjutnya terbaru di malam hari ini Mudah-mudahan ada kabar baik yang kita dapatkan Dari Lesti dan Bilar Jangan kemana-mana